oge tu sebab tu hikmat Allah Taala waktu turun Quran dengan satu bahasa iaitu dengan bahasa Arab yang fasih yang betul maka nabi nabi sallallahu lah yang baca kepada orang ramah dengan secara yang betul dan maksud yang dikehendaki oleh Allah Taala pun nabi dan para sahabat pakak amal pakak patibat betul berlaku kita pergi mula-mula Ayat 192 Dan sesungguhnya Al-Quran Yang diantara isinya Kesah-kesah yang tersebut Iaitunya Sebahagia daripada isi Qur'an Iaitu isi-isi yang adanya Kesah yang sudah pun kita belajar Belum pada ni adalah diturunkan Oleh Allah Tuhan sekalian alam Ini umum Sebuah Qur'an Adalah mengandungi banyak-banyak tajuk dan beberapa, boleh katakan semua tiap-tiap kaya meliputi tiha manusia, ha dunia, ha akhirat. Semua, setiap kaya alam ni tak? Ia dibawa turun oleh malaikat Jibril yang amanah. وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلٌ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون هيا surah 192 sampai 204 surah asy-syu'ara ayat ni sudah pun kita baca beberapa kali dah tapi ulas semula sebab kita berhenti banyak hari dah air banjir maka kita ambil semula hubungnya dengan Quran yang Allah Taala firman di ada akhir-akhir surah asy-syu'ara hubungnya dengan Quran dan Allah waktu turun kepada nabi supaya jadi pemberi amaran kepada sekalian manusia tapi tu pun Allah wayak lagi hubung dengan Quran ni Kalau sekiranya uh, apa ni diketahui ataupun dibelajar dipelajari oleh orang-orang Bani Israil ataupun oge-oge ajam tuhe waktu turun Quran nescaya timo nya khilaf ataupun Perbezaan pendapat di antara orang itu, orang ini, orang itu, orang ini. Sebab tu hikmat Allah Ta'ala buat turun Qur'an dengan satu bahasa, iaitu dengan bahasa Arab yang fasih, yang betul. Maka Nabi Nabi SAW lah yang baca kepada orang ramai dengan secara yang betul dan maksud yang dikandaki oleh Allah Ta'ala pun, Nabi dan para sahabat pakak amah, pakak patibat, betul berlaku.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 banyak-banyak tajuk dan beberapa boleh katakan semua tiap-tiap perkara -tiap menipuk tiha manusia ha dunia ha akhirat semua setiap perkara alam ni dak ia dibawa turun oleh malaikat jibril yang amanah ke dalam hatimu iaitu nya dalam hati Nabi Muhammad supaya engkau wahai Muhammad menjadi seorang dari pemberi-pemberi ajaran dan amaran kepada umat manusia sebab tu khijah nabi ni hak khijalah dia katanya paling tinggi sekali kejean nabi iaitu jadi rasul yang menyampaikan al-Quran kepada orang ramai nabi tak ada paksa orang supaya masuk Islam ataupun beriman nabi seru tapi Allah lah yang memberi hidayah petunjuk kepada manusia melalui apa melalui Quran Sebab ayat lain katanya wa bil qur'ani man yakhafu wa'id. Dan hendaklah engkau hai hey Muhammad berikanlah peringatan dengan Quran. Bagi siapa tu? Bagi orang yang gerung takut kepada amarah. Orang dia tak takut amarah, tak takut apa? seksa. Oh, Walahlah sepuluh bangkor ke dia pun dia tak. Dia dengar tapi tak masuk perut, tak masuk dalam hati. Sebab itulah Quran ni, Alhamdulillah. Dengan kita baca, kita uleh, kita pahay maknu, gerti, membawa kepada kita, meningkatnya, ime, amale kita, juruh kita tu dengan sebab Quran. Pahay islah kita dengan sebab Quran. Ha, tu. Apatah lagi kita nak masuk syurga dengan Quran. Nah, ia diturunkan dengan bahasa Arab yang fasih serta terang nyata. Bilisani na'arabiyim mubim Ini Allah Ta'ala sengaja pilih Quran tu hewak turun dengan bahasa Arab Kalau kita zamir-zamir dahulu Diturunkan dengan bahasa yang Orang-orang zamir dulu guna Seperti bahasa Hebrew dan sebagainya Bahasa apa? Bahasa orang-orang Bani Israel Lepas itu Tuhan sebut juga Ha-ha Bani Israel Di dalam ayat-ayat ni ya itunya. Dan sesungguhnya Al-Quran itu tersebut juga perihalnya dan sebahagian dari pengajaran-pengajarannya di dalam kitab-kitab agama orang-orang yang telah lalu. Maknanya belum pada turun ke lagi. Orang zami dahulu sudah pun tahu dah. Katanya, akhir sikit lagi, sebuah kitab yang dinamakan Al-Quran akan turun kepada Nabi Muhammad SAW. Adanya seorang Rasul yang menjadi rasul sekalian alam namanya Muhammad ataupun namanya Ahmad dan sebagainya alhamdulillah tuhega tanya, tidakkah mereka yang musyrik sedarkan kebenaran itu sebab orang yang duduk dalam kek sendiri tak percaya kepada quran tak percaya kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuhepo tanyo dan tidakkah menjadi satu keterangan kepada mereka bahawa ...pendeta-pendeta agama Bani Israel... ...Bani Israel... ...mengetahui akan kebenaran Al-Quran itu... Ha, ni? ...tanya ni tak ada not kepada jawapan... Eh? ...tapi tanya... ...ryak oh, kepada orang-orang syrikin Mekah tu... ...meng tahu ke tak katanya... ...orang-orang zaman dahulu... ...ulama-ulama Bani Israel... ...yang duk baca kitab Taurah, kitab injil ke apa... ...ya tahu, ya reti katanya... ...isi kandungi yang ada di dalam Ra'a ataupun... Al-Quran inilah Allah Ta'ala akan buat turun di akhir nanti. Masya Allah. Sebab tu saya ulas sekali lagi. Dua tiga kali baca ayat-ayat ini. -ayat Iaitunya nota kaki satu, dua, tiga-tiga di tiga, bawah. Ahli-ahli agama dari kalangan kaum Yahudi sedia mengetahui tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW dan kebenaran Al-Quran yang diwahyikan oleh Allah kepada mereka Ta'ala kepadanya mereka mengetahuinya melalui kitab agama mereka Duk baca, baca, baca Duk baca, berapa tahun Beribu tahun Duk baca belum pada Nabi Muhammad nak mari Maka apabila Quran tu hewak turun sungguh Kepada Nabi Muhammad di tengah-tengah Manusia yang patuan Tak kerti apa sekarang Di segi agama, di segi akidah ke apa Hatulah untuk nak beki manusia, untuk nak ceroh semula, dia jadi jernih baik manusia. Tapi, orang-orang Yahudi, Kristian, ya tak terima, ajar dia kera'ah. Tamah-tamah lagi, orang-orang musyriki -orang Mekah sendiri, yang mereka itu menyaksi, maknanya, duk tengok Nabi terima, wahyu kera'ah. Hari-hari-hari, kalau kita kecek bahasa mudah-mudah. Nabi duduk baca kepada puak dia. Dari lidah Nabi sendiri kepada puak-puak dia. Tapi orang Allah Ta tak buka pintu hidayah. Dia tak percaya situ. Dia tak terima ajaran Kerajaan. Dia tak terima gapuh Nabi kecek, Nabi royak. Sehingga mereka mati di dalam dalam syirik. Bahkan ada di antaranya yang telah memeluk Islam seperti Abdullah bin Salam dan lain-lainnya. Ani disebut di dalam Qur'an Iaitunya Orang yang Allah Ta'ala buka hidayah Iaitu Orang Yahudi Pandai baca kitab Taurah Gerti kitab Taurah Dan apabila dia dengar Qur'an Dia masuk Islam Ni Abdullah bin Salam Sehingga orang-orang Yahudi sendiri Maki kepada dia Mungkin anak celaka Mengerti agama Yahudi duk mengajar duk royak kepada orang ramai dah. Tapi apabila marinya Nabi Muhammad, marinya Quran memasuk Islam. Ha ni, dalam sejarah royak katanya, orang-orang Yahudi ni pakak laknat besar terhadap Abdullah bin Salam. Sebab tak kenal duk masuk Islam. Dan apatah lagi orang-orang lain yang duk di dalam Yahudi yang mengerti agama masuk Islam. Kalau kita banding sekarang, ini serupa dengan Tokcah lah Tokcah yang jadi radak caw awat Orang-orang okay, okay, Kristian, siapa kau jadi apa? Jadi babo di dalam agama mereka dok peracam di bot tu, bot ni Apabila mereka itu, gerti Islam, masuk Islam nah, Cuba kita gambar katanya Tokcah hok boleh dok mengajar orang Tokcah boleh dok ceramuh, dok gapo. Tapi itu hewi hidayah kepada dia, dia masuk Islam Cuba kita gambar katanya dalam tak cas sendiri itu katalah bagaimana ke dia. Oh, mung ni lah. Anak celaka cakap-cakap. Duk di dalam ugamu, haksa dah. Ini masuk islah lagi. Ha, tu lagu tu. Cuba kita gambar benda-benda pasal ni. Yang Allah ta'ala raya. Satu ayat. Di dalam suratul syuara ni. Orang-orang ulama bani Israel. geti dan pandai kera'i. Gerti ugammu Allah Ta'ala buka hidayah Sampaknya dia masuk Islam Dan sekiranya kami turunkan Al-Quran itu Kepada setengah orang yang buka Arab Yang tidak tahu membaca Arab Ha misal Dah Kro'an dia bahasa Arab Waktu uram kepada orang yang Arab Ha ah, nak pergi baca lagu mana Kawan tak gerti bahasa Arab Supaya Kro'an Saya bisa saja ni Tuhai waktu orang kera'ah kepada orang kecek bahasa Bahasa Melayu ni misal dengan bahasa kita Supaya kita tengok aku Cina dah Dah orang-orang tua yang kecek Orang tua yang kata kan hmm. Supaya Melayu tengok aku Cina Tak tahu apa sekarang Sebab kita tak ngerti bahasa Cina Sebab itulah munasabah Allah Ta'ala Waktu orang kera'ah bahasa Arab Kepada Nabi yang berbahasa Arab Lepas tu, tengok kepada keadaan yang sangat teruk, orang pada zaman tu, orang-orang katanya, di tengah-tengah ka'bah tu, tokong penuh. Sepatut benarnya, beki, puak-puak, orang-orang teruk. Ka'bah cuci, tapi dicemah oleh kaum musyrikin yang apa, tawah pun, orang-orang telanye, siu, tengah-tengah malam, weh weh weh weh weh weh weh weh weh weh Ha tu. Semalai, na ten, kepada kaabah, Tawai kepada tokek. Sut yord manusia, apa sahijirik, pekap gadik, Cara hidup pok pok dia yang tak nong. Tapi tak ada Allah. Ha tu. Kalau kita sebut katanya tak ada Allah, bermaknonya, ojarak yang jadi patuhan hidup yang apa sahijirik, pekap yang tak nong. Tapi tak ada Allah. Ha dok jadi patuhan hidup hidup yang tak nong. Tapi tak ada yang dok jadi patuhan hidup yang apa sahijirik, pekap Allah Ta'ala nak jadi moleknya Ka'bah yang dibina oleh Tok Nenek Nabi Muhammad SAW iaitu Nabi Ibrahim nak jadi cuci semula Ka'bah nak jadi molek semula sangkum yang hidup pasal takno tu marinya seorang Nabi yang lahir di Mekah besar di Mekah Allah Ta'ala pilih dia sebagai seorang Rasul. Tepat tu beri kepadanya Al-Quranul Karim. Masya Allah. Sudyat so, manusia yang Allah Ta'ala pilih. Untuk nak aku jadi cucinya dunia ni. Bukan sekadar di Mekah, di Madinah saja tak? Bahkan aku cuci dunia. Tapi Masya Allah. Semua tu mengikut kehendak Allah Ta'ala belakang. Nah, di zaman Nabi itu cuci mulai. Di zaman Sahabat Kalau kita tengok Masya Allah Islah tersebar Tersebar Tersebar Tapi doh tak lama Manusianya kelip Buat syirik semula nah, Rekor tu Rekor ni Rekor tu rekor. Ni, Siapa ke hari ini? Siapa akhir dunia Nak ayat katanya Cuci Uramah tu memang cuci Tapi manusia duduk Suka duduk di dalam cema Duduk di dalam karub Dan sebagainya Anilah nah saya ulang acak-acak kali baca ayat-ayat ni. supaya apa? Supaya kita boleh masuk di dalam apa? Golongan orang-orang yang reti sungguh katanya gapo tujuan matlamat yang sebenar Allah Taala waktu turun Quran. Bak apa boleh nabi dilantik jadi rasul, patut dia sapa ajarkan ke Quran kepada orang di zamir tu, patut ajarkan Quran masih lagi tersebar safaka zame kita hari ini. dan kita harap mudah-mudahan masih ada orang okay, duk berpegang dengan ajaran al-Quran eh, safaka akhir dunia. Sadatullah nah insyaallah kita sambung semula ayat lepas pada ini. Wallahu a'lam warahmatullahi wabarakatuh.